hampir semua orang mungkin pernah bermimpi menjadi orang yang kaya raya yang dapat membebaskannya dari keterbatasan dengan memiliki banyak uang kamu berasumsi bisa mengabulkan semua mimpi mimpi yang selama ini hanya terpeng membayar semua penghinaan melunasi utang-utang yang lu atau ingin membahagiakan keluarga dan orang tua yang lebih cintai namun apakah sebenarnya lu tahu apa itu uang dengan fisiknya yang terkesan lemah Kenapa uang bisa menghijaukan kehidupan dunia? Pada prinsipnya, dari dulu sampai sekarang, satu-satunya syarat agar uang dapat menggerakkan ekonomi adalah kepercayaan. Namun, bagi kebanyakan orang kepercayaan memerlukan bukti, dan bukti digambarkan oleh benda yang bernama uang. Walaupun uang hanya selembar kertas, namun dibuat sedemikian rumit agar tidak mudah ditiru hingga hal itu dipercaya memiliki nilai-nilai tertentu karena kelangkaannya. Inilah mengapa uang juga bisa disebut dengan fiat, yang artinya persetujuan penuh dan resmi. Mungkin kemampuan itu yang digunakan oleh Satoshi Nakamoto yang mengklaim sebagai penemu Bitcoin, yang merupakan pionir mata uang digital kita, yang mulai merubah sistem keuangan dunia saat ini. Kita menyetujui secara resmi. Dengan percaya kepada pihak ketiga seperti bank sentral selaku pengelola dan pemerintah selaku pemegang regulasi untuk menciptakan uang dengan nilai-nilai tertentu. -nilai Dari situlah uang mulai dikenal dan dipercaya sebagai alat tukar hingga saat ini. Dari sini, lo mungkin sudah cukup memahami apa itu uang. Apakah masih ingin melanjutkan mimpi dengan memiliki banyak uang? Dan bagaimana kamu mendapatkannya? Adapa Patah mengatakan, imat pangkal kaya dan menabunglah maka kamu akan kaya. Coba hitung pendapatan lo. Jikalau hidup di Jakarta sebagai karyawan dengan total pendapatan per bulan sebesar 4 juta dan lo memakainya 2 juta rupiah untuk kebutuhan hidup dan sisanya anda tabung, di usia produktif sampai umur 60 tahun. Loh hanya bisa bekerja selama 40 tahun. Ini adalah asumsi normal saya. Bahkan, dengan bekerja selama 40 tahun, kalian hanya bisa mengumpulkan uang sebesar 960 juta. Hal itu belum dikurangi dengan inflasi dan kebutuhan tak terduga lainnya, seperti biaya pernikahan, anak sekolah, kesehatan, dan kebutuhan tak terduga lainnya. Dari sini saya kembali bertanya, apakah anda ingin tetap mengejar uang dan tetap menabung saja dengan berusaha bersabar hingga lo berusaha 60 tahun, baru lo bisa memenuhi mimpi-mimpi lo Dalam sistem pendidikan, kita diajarkan sekolah, lulus, kemudian hidup untuk mencari uang agar kita dapat menikmati hidup atau memenuhi kebutuhan. Sehingga wajar kita memaknai uang adalah sumber kebahagiaan, dimana kita harus bekerja mati-matian seumur hidup, mengumpulkan banyak uang untuk menabung. Bagi saya, menabung mengajarkan ambisi untuk menumpuk uang. Ketika kita hidup untuk mengejar uang, tentu kita akan melewati waktu yang begitu berharga hanya untuk mengejar uang. Hingga tak heran, ketika lo melihat sahabat lo yang berprestasi di sekolah. Ketika ia sudah mulai bekerja, ia terpercaya oleh uang. Ia mulai menjauhi bukunya hanya karena uang. Sebatinya, berdapat dengan uang lebih menjanjikan. Seorang penulis mulai tumpul penanya karena uang. Seorang musisi rela merubah genre hanya karena uang. Hal ini bisa dimaknai dengan budak uang. Coba rubah di hidupnya. Uang tidak tepat kalau lo jadikan goal, tetapi uang adalah jembatan untuk mencapai goal. Semakin Anda mengejar uang, maka Anda akan semakin masyarakat. Ada istilah bijak mengatakan, uang adalah tuan yang buruk, tapi uang adalah budak yang baik. Mari kita jadikan uang sebagai jembatan untuk mencapai goal, dengan menjadikannya sebagai budak yang baik di depan kita. Semoga dengan melihat video ini, kalian dapat menjalani resolusi Facebook ini dengan lebih bijak dalam memaknai uang. Jadikan uang bekerja untuk diri kita, dan jangan biarkan uang memperkudar kita. Akhir kata, saya Wih sampai bertemu lagi di video, -video selanjutnya.